Biar aku udah belum masuk, bro. oke, like, gara gara like, like, gara gara like, like, gara like, like, gara gara like, like, like, Kek mana, Sikam kek mana? Nganjuk. Yang nganjuk sih Nanda. <tuk> Ayo pukul aku, pukul aku. Tentang Nanda. <tukar> Ayo pukul aku, pukul aku. Ayo ah, iya. pukul aku, pukul aku. Jangan marah-marah. Ayo. Bisa saja bepinguin dan kobra mampus. Kan enggak bisa kan? Makanya jangan ada kobra-kobranya. Sandi welcome back again. Sabar ya, medisirnya tadi ada yang delay. <tuh> Udah gitu ya. Gue... Ame never dies. Let's go, bro. Bingung namanya apa? Welcome to Kimmy sama Janski Welcome to Kimmy. Ampun, bang, jangan pukul aku. Ampun, ampun, ampun, bang. Ampus. <tuk> Tante-tante, anak nonton dakwat, tante-tante Cepat doain, doain, doain eh, Amin, amin, ya robbal alamin Iya, yeah, iya, yeah, aku suka nih sama yang ini laku, laku. <laughs> Aku suka nih sama yang ini, suka-suka Seku ya, tiada aja dari kalian tiada henti. Getar strawberry. Masuk nih sama yang ini. berdiri <tuh> tiada pacar kamu Tengah ya bang? Iya Nggak, <laughs> nggak bercanda Nggak, nggak Nggak, datang Eh, tapi nggak ada orangnya aman ya. dan ku tutup mata, Wow Sampai Sebenarnya, gue itu emang lebih demen sama cowok gamer sih Penonton anjing Gimana ya? Kenapa kenap ya? Soalnya gue lebih milih cowok yang dia sibuk di gamenya daripada dia sibuk nggak jelas di luar Gitu sih Kok mirip Misel ya? Kok mirip Misel. Penonton anjing Penonton anjing si. Kalinas ini, <impe> no nara, Apa legenda ke. lagi? Legenda lagi Ya No Oh no! <laughs> sorry ya, <Yeah. laughs> sorry ya maaf, kepencet Coba, coba, gua, gua beli lagi, gua beli lagi, bra. Eh banyak banyak banget anjir. Yang ke delay. Badannya besar. Ya elah. Tangannya kecil. Kalau mengaum. Yang lain langsung mundur. Kobra, kobra, kobra. Kobra kena heru. Kobra kobra saurus malam ngelek apa ngelek? jangan dong, aku jangan. si kocak emang, si semang, aku mirip sih. si kocak emang, ih gila. ga jelas goblok, lu yang so lucu anjir, tolol ya. ini orang baju baju item aneh aneh aja. wah babi. orang yang mukanya. gua sih, apa anda? tolol. Gak jelas lu Lu yang baju putih gak jelas Gak baju baju jelas baju goblok Lu Ngapa lu lihat liat dat, kayak gitu Nah no, baju putih lu. gak jelas ya Tolong iya, Nyus-nyus lagi, lu. Lu. Enggak, lagi lu. lu lu Lu ya emang Lu lah la, la. Lu ya, Lu Lu Lu yang lu goblok Lu jadi gua juga Tolong Lu Lu ya, Emang Emang lu juga gua lagi makan posi dari tadi King Let's Go King bersama satu-satunya kampus yang king cuman Telkom oh, eh, tapi aku <coughs> aku Medesir gue matiin dulu ya Bentar bentar Medesir gue matiin dulu ya Kera di diwagam Tiba-tiba Apa Jok? Kenapa Jok? Oh my god. Penonton anjing. Ikut enggak, Bang? Ke mana? Penonton anjing. Hajar.